Abraham, Ismail, dan Ishak Kejadian 16 ayat 1-4a Adapun Sarai, istri Abraham itu tidak beranak Ia mempunyai seorang hamba perempuan, orang Mesir, hagar namanya Berkatalah Sarai kepada Abraham Engkau tahu, Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak Karena itu baiklah hampiri hambaku itu Mungkin oleh dialah aku dapat memberikan seorang anak Dan Abraham mendengarkan perkataan Sarai jadi Sarai, istri Abram itu, mengambil Hagar, hambanya orang Mesir itu, yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di Tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abram, suaminya, untuk menjadi istrinya. Abram menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Kejadian 16 ayat 15-16, lalu Hagar melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abram, dan Abram menamai anak yang dilahirkan Hagar itu Ismail.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 Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak yang dilahirkan Sarah baginya. Kemudian Abraham menyunatkan Ishak anaknya itu ketika berumur delapan hari seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Adapun Abraham berumur seratus tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Ibrani 11 ayat 11, Karena iman, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia.